segalanya lepaskan segalanya terus tuturut tuturut melupakanmu telah hati perhatikan si Belenggu, ku coba untuk lanjutkan itu. Engkau buka mulai segalaku, bukan tempat untuk hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu Terus melangkah.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 Hatuk, hentikan langkahku, usai sudah semua berlalu. Biar hujan menghapus jejakmu, lepaskan segala. Bukan tempat untuk hentikan langkahku Usai sudah semua berlalu Biar hujan menghapus jejak